Durasinya, kalau bisa satu minggu. Anjing, durasinya satu minggu. Goblok, <laughs> berapa jam anjing itu? Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kaviang Pastinya apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja Nggak ada pikiran aneh-aneh di kepala kalian ya Walaupun banyak beban <laughs> Oke, semoga kalian yang mau klik video ini dapat terhibur So, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Dan jangan lupa di-follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi kalian bisa nandain gua video-video konyol, berita-berita konyol, semuanya kalian bisa tandain gua di akun sosial media gua. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, mari kita reaction videonya. Oke, okay, ini udah ada beberapa bahan yang udah gue tandain di Instagram. Masih di Instagram karena kebanyakan gue dapet video-video aneh-aneh tuh di Instagram gitu, video-video lucu, video-video ponyol. -video Kalau di TikTok rata-rata orang joget-joget. Kalau di Twitter yang nggak bisa masuk konten bahaya-bahaya. Makanya gue pakai Instagram. So langsung aja kita meluncur ke videonya. Sebelum itu kalian boleh banget nih bantuin followers gua biar jadi sepuluh ribu gitu. Oke, ini dia Kita mulai dari atas atau dari bawah nih Dari bawah dulu kali ya. Bentar Apa nih? Bahagia itu sederhana Coba, mari kita saksikan Apakah bahagia sesederhana itu? Oke, okay, yang pertama nih ya, yang paling aneh menurut gue. Kenapa lagunya mesti lirik Arab anjing? Gue dengerin pertama kali, kok oh, ini lagunya lagu Arab anjing. Nuh, lagu Arab anjing. Emang lagu Indonesia gak ada apa yang bisa diginiin. Kenapa mesti Arab anjing itu lucu banget, bangsat? Yang pertama, yang kedua, captionnya bahagia itu sederhana. Ya betul sih, bahagia itu sederhana, tapi cuma beberapa menit nggak sampai menit mungkin, beberapa detik dong nih. Nih di sini. Ini dia joget joget, joget joget, sopirnya juga mau ngasih duit. Digit-digit juga. abis badetnya kelar. Sopirnya berhenti. Kepikiran lagi tuh, anjing. Kita harus nyari duit. Tidak sesederhana itu bahagia kawan. Pahamilah, bahagia itu butuh proses, butuh semangat, butuh diperjuangkan. Tidak semudah itu. Ini hanyalah bahagia sesaat. habis itu termenung lagi kalian. Yang ketiga ini kenapa lu, bapak supir nggak pakai baju dah? Supir-supir Indonesia senang buat nggak pakai. Enggak pakai baju ya, anjing nih enggak pakai baju nih. Gerengsek, gerengsek ini aja loh, dia loh malah pakai yang ketutup-ketutup anjing nih badutnya. Lebih gerai ini kayaknya dah dibanding ini mah. Tapi tetep pakai baju, lu Bayangin coba kalau ngamen, ikut-ikutan enggak pakai baju, badut-badut enggak -badut pakai baju. Udah kayak GTA Indonesia anjing. <laughs> Oke, okay, kita next. Semoga berkah, Pak sopir. Amin. Next, Tar ni. apa nih? Waduh. Waduh, waduh, waduh, waduh, kenapa tulisannya "Aksara Jawa Kuno alias Thailand"? Oke, okay, so. kita play. Mana uton, na, ni. Kenapa so. nih? Dia nih, oh ngilmu dia anjing. Uh. So. <laughs> ini ceritanya apa sih? dia mau joget. Pau bikin video joget tahu gimana ya Tapi malah kipas di belakangnya meledak tuh anjing Pas banget lagi nih Tuh Pas banget loh pas dia Itu gue rasa itu ilmu yang dia gak sadarin Ternyata anak ini keturunan Harry Potter Dari kelas Slytherin gue mau bacain komentarnya gue kagak ngerti cuman dipetin badavan won gak ngerti gue lah. gak bisa bahasa inggris oke okay, lanjut ini apaan lagi nih oblog buat apaan sih nih maksudnya kayak gini nih anjing Jing-jing ajing. bisa lu anjing nahan pakai kepala anjing. Wah, ini perlu dicoba nih, kalian <laughs> ya. Nonton masih pada sekolah cobain dah, bisa nggak kalian? Oke, sulit dah. Kayaknya sulit dah. Ini udah mana lagunya horor buat lagi? <laughs> Emang jok-jok seorang luar tuh unik-unik ya, aneh-aneh anjing coba tulis di kolom komentar kalian bisa nggak nih kayak gini terutama yang masih sekolah kan kalian bisa praktekin tuh udah gurunya santai aja lagi nulis tapi kayaknya itu bukan guru ya Oke okay, next ntar jangan tonton sampai habis ada apa nih durasinya kalau bisa satu minggu mancing durasinya satu minggu goblok berapa jam anjing itu Bang, Saat Bangsat Bangsat Bangsat Wah lo Anjing Pada ketawa doang Lo ketawa Tapi ngajak Anjing Anjing Anjing Ngadu ketawa Anjing ya, <laughs> Ngadu ketawa Anjing Pantesan jangan nonton Sampai habis Pantesan pada minta durasinya Sampai seminggu Ketot lucu banget <laughs> Hmm, berbagi kebahagiaan ini tuh kalau kalian sering nonton Vindes tuh ada ini namanya Andi Ahohohoi <laughs> itu orang ketawanya lucu banget ngajak banget ketawa yang ngajak dia ketawa tuh kayak ya ketawa juga ketawa juga anjing ketawanya nular bangsat bangsat bangsat bangsat oke okay, next ya. ya bentar bacain komentar ya Kayak ngapain sih andeh lu gak bikin orang ikut ikutan anjir aduh aduh aduh konyol emang itu orang ya anjing itu itu manusia unik anjing satu tongkrongan bisa tuh dia tuh ketawa satu tongkrongan ikut ketawa tuh bisa kayaknya tuh oke okay, next apaan ini gua tambahin ada telur, ada ayam. Apakah dia akan bertelur di atas telur yang dijual? Gue takut ini bukan Cuma, telur ayo. yang keluar, nih, tai yang keluar. nih. Males banget gue ngeliatnya anjing. Tapi kelihatannya sih telur ya ini ya. nggak keluar-keluar anjing. Backgroundnya sendal anjing sama Masako. Masako atau apa? tuh mana cuk? nggak keluar, keluar anjing. Ah, itu udah, udah mau keluar tuh. Ih, ih, keluar dong! Anjing itu fresh from the pantat. Anjing <laughs> telurnya ya? Fresh from the pantat. Ayam anjing udah gitu, bersih banget. Nggak ada tai-tai tahinya ya? Perasaan kalau beli-beli di warung itu masih banyak dah yang ada tai-tainya kita gitu anjing Males gue ngeliatnya makanya Untung aja gak noleh ke atas Bakal stres lihat temen-temennya yang sudah jadi serbuk kaldu anjing Emang ini kaldu ya? Enggak ngerti gue Belanggan, telurnya masih fresh gak nih bang? <laughs> masih no ayamnya masih ngeden Hilang gitu anjing Fresh from di pantat ayam Oke okay, next Apa nih? berbagi ilmu pengetahuan itu indah oke okay, apa nih tips ya kalau kalian punya monitor atau laptop okay. yang layarnya bergaris-garis gini okay. ini solusinya tinggal di spasi aja mm -hmm. Tuh, jadi film netflixnya mulai goblok anjing apaan tai ya, bangset ya, kalo... sedikit tips bangsat, gue pikir ini layarnya beneran pecah gitu beneran rusak bangsat. kenapa jadi Opening Netflix tai banget, anjing! <laughs> Untung gue nyadar opening Netflix anjing. Siapa yang nyadar sih opening Netflix kayak gini doang? Udah warnanya burem lagi, anjing. gua kagak nyadar kan? Bang, tapi kok keluar layar biru ya di monitor saya? kubluk anjing ini, apaan lagi sih anjing orang bercanda tolol banget. Oke segini segini aja video gua kali ini. Video reaction gua kali ini semoga kalian semua terhibur yang ada di rumah. Semoga menambah nambah- apa ya gua? Semoga menambah bahagia kalian. Terus apa lagi ya? Jangan lupa di-like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Jangan lupa juga di-follow akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi buat sampai ketemu di video selanjutnya buat cabut